bermanfaat bagi kita masyarakat Indonesia. Jangan pernah putus asa. Gila guys, potong guys. Mudah-mudahan bermanfaat guys yang kami buat ini guys. tidak mengesatkan masyarakat ataupun diri sendiri guys. Jadi tolong dibantu subscribe-nya guys. Buatlah kampung Anda menjadi Amat ya tolulah guys Inilah teman saya guys Dia orangnya baik hati guys Dia memperbaiki jalan kampungnya sendiri guys Ini patut dapat penghargaan ini guys Sebagai orang dermawan Di kampung Jatian <laughs> Oke okay, guys Jangan lupa subscribe Youtube nya Anak channel oke, okay, guys! Kalian, guys, harus memperbaiki jalan sendiri, guys. Oh, guys kan? Ini jalan kita parah, guys. Kan? Kalau orang natalan, guys bisa tergelincir guys Ya menyerah guys, <laughs> guys. oke okay, perkenalkan ini kampung kami kampung jadian dosun lapan Kecamatan Sebamban Sumatera Utara guys beginilah keadaannya oke okay, guys udah guys udah bisa tuh guys belum lagi guys sekarang bersabar guys lagi guys Guys. Bekerja apa yang Anda mau. Tanpa Anda tidak bekerja, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang pasti. Oke okay, guys. Anda bekerja, pasti Anda nikmati keberhasilan Anda. Wes. lanjutkah? Oh ternyata dia terlalu bersemangat guys, sampai dia lupa pulang. Guys. Halo jalan kita enak jalan nih guys, kita keluar guys, tidak akan malas guys. Tapi kalau jalan kita rusak guys, kita lucek, guys, membuat saya lebih semangat lagi guys untuk membuat. Oke okay guys, Out. as motor asmoater, as motor. Korek dulu, taruh di sini biar keluar airnya, guys. Ah, ya. Yeah. Orang yang peduli, lengkungan no, no guys. sekitar. guys guys, bukan begitu guys, bukan hai, guys hai, gini aja guys nah. up up guys Jalan Kalimantan sudah bagus, guys. Pegang guys. Sudah capek tanganku, guys. Guys, kayaknya ini nggak bisa rata ini, guys. Kita pindah ke sana aja, guys. di sana masih banyak guys tunggu cerita guys guys pegang guys nanti banyak konten lo guys ini guys istirahat dulu kau guys Wow many, many, many water. Yeah. Lanjut guys. Ya, ya guys. inilah, guys. Jalan kami, guys. <laughs> ya, biar jalan kami ndak semakin parah, kita akan mengeluarkan airnya, guys. Ya, yang nyangkul ini adalah Holong Tampu Bolon. ya sepantasnya ini dapat penghargaan ini guys penghargaan ya, orang dermawan orang peduli lingkungan hidup ya guys kita bukan berharap yang itu guys tapi ya kalau bukan kita yang memperhatikan kampung kita siapa lagi guys gak mungkin orang lain guys oke okay, guys lihat perjuangan Bang tampu bolen ini guys jadi tolong di subscribe <laughs> oke <Okay>, guys <laughs> ya yeah. Guys. Semoga jalannya enggak macet parah, guys. Ini guys, guys, guys. Oke, okay guys. Kita tidak berharap banyak, guys. Yang penting Kampung kita tidak banjir guys Alias tergenang air guys Jadi kalau jalan kita nggak keciprat guys nah, Kalau keciprat uang kan Tidak apa-apa sih Ini keciprat air guys Aduh sial sekali guys Oke okay, guys kami lanjut lagi guys ya guys oke see you next time jangan ada yang ngurut katanya guys ga pelan aja guys Pulang guys! Jangan lamar, guys! Aduh, oke, okay guys! Terima kasih. Atas Dharma Baktimu guys